mantap nih Oke lagi naik jam pasir cakep lagi us buar Oke 186.000 dikali 15 auto dua juta ya gue mau WD ya Sudah dapat profit nih aduh seneng banget ya Oke ya mungkin sampai sini aja halo semuanya welcome welcome nih welcome back to my channel kembali lagi di channel yang selalu memberikan info-info terupdate dan tentunya membahas seputar dunia slota oke okay, pastinya kita kembali lagi di sini ya uh, bareng uus kita nyocol-nyocol santuy ya nah, pastinya jangan kemana-mana tontonin terus video gue dari awal sampai akhir Ya, biar nggak ketinggalan info-info dari gue di sini yang pastinya akan memberikan tips dan trik seputar info-info slot gacor hari ini dan juga pola-pola slot gacornya. Oke, mantap banget ya langsung dikasih free spin-nya BST. Sambil kita pantau-pantau di dunia ya, sambil kita berbincang-bincang nih. Dan di sini modal awal gue 300k. Gue tadi spin langsung lima 25.000 ya. Oke. Sambil kita nyocol-nyocol santuy, kita sambil lihat nih di dalam skater ini, mudah-mudahan ya dikasih yang mantap-mantap ya. Hmm, Mama gak tuh kali limanya turun. Oke, okay, pastinya di sini gue bermain di situs slot gacor yang pastinya situs slot terpercaya ya. Tempat bermain gue di lollipop 138. Oke, okay, tempat bermain gue di lollipop 138 ya. Aduh, aduh, aduh cakep banget nih dikasih niche-niche sama UU ya oke okay, posinnya uh, lollipop138 situs recommended banget untuk kalian ya para slaughter mania ya. nih dimanapun kalian berada ya Besi. jadi buat kalian yang mau tempur yang mau main langsung uh, gaskan-gaskan aja ya. Uh, untuk linknya nanti akan gue taruh di deskripsi ya Besi, ya. jadi uh, mempermudah kalian juga untuk daftar oke okay, gas lagi us ayo us kasih cuan-cuan yang banyak nih nice yang penting uh, main santuy aja besi ya di bawah ngopi ngopi dulu sama sebat-sebatnya nih biar makin mantul ya aduh-duh-duh-duh -duh oke okay. disini gue udah dapetin aduh lumayan ya 900an nih dikasih lagi nih sama umus ya Oke cakep satu jutaan Gaskan lagi us Tembak dulu us aduh, aduh, aduh sayang banget ya Yuk masih ada tiga lagi Ayo us Jangan di skip us Oke masih di skip aja Ih cakep yuk gaskan lagi Merah birunya Mantep lagi us Oke lah 25.000 dikali 17 ya Lumayan nih Ya pasti saldo gue sudah melejit ya guys, ya Oke pokoknya buat kalian semuanya jangan lupa untuk support-support selalu ya guys, ya Dibantu like, komen dan di subscribe channel ini Pastinya jangan lupa untuk share-share video gue sebanyak-banyaknya ya Yang pasti biar channel gue ini makin berkembang dan makin maju ya besi. Oke kita naikin lagi betenya ya Kita nyocol-nyocol dulu buat kalian yang mau coba pola dari gue, uh, silahkan aja ya, guys ya. Langsung gasken semoga beruntung dan pastinya di sini gue hanya sharing-sharing, gue hanya berbagi. Tidak ada unsur paksaan juga ya, guys ya. Jadi buat kalian yang mau cobain atau mau join di lolipop 138, silakan silahkan aja ya. Oke. Okay. Dan tentunya di sini gue bermain di rtp tinggi ya hilang enggak tuh ya RTP tinggi nih bosku. Jadi saran-saran gue untuk kalian yang mau main, jangan lupa untuk cek RTV slot terlebih dahulu ya bestie. Biar kalian tahu game game gacor hari ini ya. Jadi kalian gak salah pilih game juga. Jadi kalau misalkan rtv nya tinggi itu untuk mendapatkan kemenangan juga semakin tinggi ya. Oke. Okay. Yuk digaskan lagi. Us kasih cuan-cuannya. Us Nice Oke okay. Ungu, ijo, cincin, cakep Tembak dulu Aduh, ada si kakek ya Nongol, besti Nice, lagi sayang Cakep Kuningnya Aduh, menter sekali Yuk, Kasih skater dulu Oke, okay, cakep dikasih skater di bet 40000 ya dikasih friskin ya kita lihat nih bakal dikasih berapa ya oke ya sambil gue ingatkan juga ke kalian untuk tidak menjadikan game ini sebagai mata pencarian sehari-hari ya besi ya jadikanlah game ini untuk sekedar hiburan-hiburan atau mengisi waktu luang saja ya untuk cari cuan-cuan tambahan gitu ya lumayan nih besi Oke okay. Oh kali 100 nya Aduh Lewat lewat aja nih Anjay Dikasih lewat ya Kali 100 nya Aduh Mupeng banget nih Padahal ya Kalau di dalam nih Konek kali 100 nya Aduh udah mantap nih Oke okay, Lagi naik nice, jam pasir cakep lagi us Oke okay. 186.000 dikali 15 auto 2.300.000 ya besi Oke okay, mantep banget disini gua dapetin cuan nih Aduh banyak sekali ya tapi tenang aja di sini masih ada enam Kristen lagi nih mudah-mudahan ya kita dikasih tambahan yang banyak Oke pastinya juga untuk kalian yang masih di bawah umur 17 tahun untuk skip-skip aja video gue ya best ya Apabila video gue lewat di beranda kalian Karena memang video gue ini hanya diperbolehkan untuk usia 18 tahun ke atas Jadi ya buat kalian yang masih belum cukup umur ya di skip-skip dulu aja ya besti ya Mantep banget nih Aduh Pokoknya nggak usah lama-lama ya Gue mau WD ya ini udah di depan mata banget ya gue udah dapat cuan pokoknya sekarang tinggal giliran kalian nih yang udah join di loli 138 pokoknya semangat terus tempurnya ya, ya gue tunggu kabar-kabar kalian nih jp-jp nya ya semoga kalian dapetin kemenangan yang besar ya pokoknya sat-sat aja <laughs> Oke pokoknya jangan lupa ya dibantu support supportnya Like, Comment, dan subscribe Aktifin notifikasi loncengnya juga ya biar gak ketinggalan info-info dari gue setiap hari Oke dan tentunya terima kasih untuk kalian yang sudah mampir Yang udah nonton video gue dari awal sampai akhir Dan mungkin habis ini gue mau langsung WD aja ya Dan tentunya mungkin sampai sini aja Karena gue dapetin profit nih aduh seneng banget ya Oke okay, ya mungkin sampai sini aja video gue kali ini Kita ketemu lagi di video gue selanjutnya Bye